Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mencoba mempresentasikan aplikasi yang menjadi tugas kami untuk mata kuliah struktur data dan algoritma. Kita akan share screen untuk ke kelompok UI-nya ya. Nah, ini ada file tugasnya. Kita akan membuat aplikasi tiga mata pelajaran sejarah plus gambar plus materi singkat permata pelajarannya. Kemudian ini adalah anggota kelompok kami yaitu Mbak Dia Mas Dika, kemudian saya sendiri Haryo, ada Mbak Marta, dan Mas Hikman. Baik, kita akan share screen ini ya. Kita akan buka. Matlab-nya ya, sesuai dengan file yang telah kami kirimkan melalui email. Di situ ada file zip yang bila diekstrak akan muncul folder ya, ada folder tugas 2 matlab. Kemudian ini yang sudah saya ekstrak. Ini foldernya di dalam folder tersebut ada beberapa file ya, ini ada kodenya. Ada file GUI-nya, dan kemudian ini ada aset berupa gambar. Ini ada background dan kemudian ini yang berkaitan dengan konten ya. Kita akan buka codingnya sejarah.m. Ya sudah terbuka di sini di MATLAB. dan Kita ini ada beberapa kode panjang yang sudah di generate oleh MATLAB secara otomatis. Ya, ini. Kemudian di sini ada beberapa kode function uh, opening ya, yang sudah kita edit, kita bikin handle output dan sebagainya. Ini ada kode untuk kami membuat background ya. Jadi aplikasi ini kita beri background, gambar background, background access dan seterusnya. Dan kemudian kita berikan function uh, apa ini? Function far out ini juga otomatis ya. Kemudian ini ada pilihan pop menu untuk berpindah navigasi antar konten ya. Jadi kita menggunakan pop menu untuk berpindah antar konten ya. Di sini ada kontennya ada untuk gambar ya ini merubah gambar. Jadi gambarnya ini gambar dan konten. Kami beri di sini ada switch kemudian ada case 1, case 2 hingga case 5 ya. Ini ada sejarah periode Hindu Buddha, kerajaan Islam, kemudian ada sejarah periode kolonial ya. Kemudian setelah itu ada fungsi-fungsi seperti fungsi access create fcn. Kemudian di bawah terakhir kami berikan push button callback ya untuk tombol keluar dari aplikasi. Baik, kami akan langsung running saja. Di sini ada tombol run kameran, ya. Tidak ada error, ya. Di situ, ini aplikasinya tampilannya seperti itu, menggunakan background yang sudah kita tentukan. Di sini, sejarah Nusantara, dan di sini ada menu pilih periode sejarah Nusantara untuk memilih periode sejarah Nusantara yang akan kita lihat kontennya. Nantinya, konten ini yang ada di sini, kita klik ini, muncul ya, menunya akan muncul di sebelah sini sebelah kanan ini dan di sini ada keterangan tambahan saja oh, untuk identitas kelompok kami dan di sini ada tombol keluar ya untuk kita klik ketika sudah selesai menggunakan aplikasi misalnya kita klik ya oh saya lupa menjelaskan ini adalah tempat untuk gambarnya ya terus kita akan coba jalankan zaman kerajaan Hindu Buddha ya ini okay. Gambarnya muncul ya, gambar Candi Borobudur, zaman kerajaan hidup Buddha di sini, sejarah Nusantara pada era kerajaan hidup Buddha berkembang karena ada hubungan dagang dan seterusnya sampai sini. Ini adalah materi singkat tentang sejarah zaman kerajaan hidup Buddha. Bila kita ingin ke menu yang lain, konten yang lain, kita tinggal kembali ke sini ya. Kita klik, kemudian pilih konten yang lain. Misalnya berikutnya ya zaman kerajaan Islam ini akan kita klik nah gambar sudah ikut berubah ya di sini berubah gambarnya dan di sini juga kontennya juga ikut berubah ya kerajaan Islam di Indonesia diperkirakan kejayaannya berlangsung antara abad ke-12 sampai dengan abad 13 dan seterusnya ya kemudian untuk konten berikutnya zaman kolonial kita coba juga ya berubah lagi gambarnya ini zaman kolonial fotonya. Kemudian di sini ada keterangan sedikit tentang uh, sejarah zaman kolonial. Kemudian kita klik lagi untuk kembali ke home misalnya. Nah ini kembali ke halaman pertama ya. Oke. Jadi bisa dicoba seperti ini. Dan berjalan dengan baik ya. Seperti yang kita lihat bersama. Berikutnya ini adalah tombol keluar ya. Ini kalau sudah selesai kita tinggal klik keluar dan aplikasi akan tertutup ya. tertutup ya. Baik, sekian begitu saja presentasi dari kelompok dua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami oleh Ibu Siti. Kurang lebihnya kami mohon maaf.